Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dan Belovers dimanapun kalian berada Selamat sore Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru mengenai guna Lesti Gejora dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk terus mendukungnya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 Voting SMS untuk Ida Awards di tiga kategori pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk SMS senilai Rp20.000 serentak bersahabat. ya kita lihat juga kalimat caption info yang dituliskan. Jangan lupa SMS serentak ya, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama-sama ya. Jangan lupa upload bukti SMS kalian di IGS masing-masing dan tag Indosiar dan L2W sebagai bukti kita support Leslie Kejora di awards ini. Tetap kompak dan semangat selalu. Jangan lupa juga voting melalui aplikasi video. Terima kasih. Itu kalimat himbauan dan tentunya kalimat info penting banget ya untuk semuanya. Buat sama-sama kompak untuk mendukung Lesti Kejora di ajang IDA 2022 Kemudian bersama disimak juga Postingan Bunda Lesti Kejora mendapatkan banyak pujian Bunda Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan foto Handphone Pemberian dari sang suami tercinta Ada sebuah kalimat ucapan terima kasih dari Lesti Kejora untuk Rizky Bilar Terima kasih Papa Abang Love, murah rezeki selalu dalam lindungan Allah. Masya Allah, persahabat ya bunda Lesti Kejora meneruskan sebuah kalimat ucapan terima kasih dan ada doa. Mudah-mudahan Papa B selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Namun dipostingkan ini pun memang banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram Senti Susilawati 28 mengatakan. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga mereka langgang sampai memisahkan, amin Kita lihat juga di unggahan Nasar Switi yang mengunggah sebuah postingan foto yang sama Unggahan Bunda Lesi Kejora, bersahabat ya, yang dibelikan handphone baru oleh Papa Bilar Kita juga safwa kalimat komentar yang diberikan di antara ini, akun keluarga Galas Sky mengatakan suka banget gaya Lesti begini. Biar yang panas semakin panas, biar gak selalu dibilang bilar lompat hidup. Yang sotoikan bisanya fitnah doang. Ini salah satu fanbase dari keluarga Galas Sky bersahabat ya, ikut membela Bunda Lesti Kejora. Ini keren banget, masya Allah, mudah-mudahan Lesti Kejora ini selalu diberikan kesehatan, amin kita lihat juga tanggapan lain dari akun Sang Rila Anskar Dwi Sabrina mengatakan, aku suka dedek yang sekarang, tunjukkan bahwa suami mampu menafkahimu semangat, lesti, kejora kita akan selalu support kalian Masya Allah, begitu banyak di luar sana orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita kemudian disimak juga persahabat Rudi Salim ini pasang badan untuk seorang Rizky Bilar saat dimarahi oleh tetangga komplek persahabat. Rudi Salim berkomentar langsung dipostikan Turah dengan menyebutkan sebuah kalimat komentar. Menurut pendapat saya, sepertinya tidak mungkin Mas Bilar ngebut karena sedang membawa BBL yang sedang tidur di mobil dan ada lesti. Namun memang ada salah satu staf yang datang secara bersamaan. Menggunakan mobil dengan kenal pot resting yang suaranya agak kencang. Mungkin terjadi kesalahpahaman. Itu kalimat komentar dari Rudi Salim. Pembelaan buat Rizky Billar di akun Lambetura. Kita lihat juga berarti ya. ada sebuah kalimat komentar juga yang diberikan dari fans Leslar. Korudidia menyimak bergerak langsung skatmat. Keren banget, ya! Korudi, mudah-mudahan Korudi Salim juga selalu sehat, selalu menjadi partner terbaiknya Rizky Bilar. Kemudian, persahabat disilang juga ada sebuah informasi yang kita dapatkan dari akun fanbase Leslar Cinta Damai. Yakin, Leslar Entertainment akan tetap ada, semangat akan datang dengan wajah baru dan tim baru yang jujur, ikhlas, dan tulus. Bismillah, itu persahabat ya. Yakin bahwa le ke depan akan bangkit kembali dan akan tetap ada dengan wajah baru dan tim baru yang jujur dan ikhlas, serta tulus. Amin. Kita selalu menunggu itu. Mudah-mudahan Lesnar selalu banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.